Wajah sore saat itu menyiarkan kegelisahan Alam yang tenang berubah tanpa aba-aba Alam yang menangis berjam-jam semakin resah di cakrawala Mengusik jiwa-jiwa yang asik bercengkrama Mendadak langit menghitam Pekat membutakan mata Hujan deras enggan diam sejenak Rona senja bersembunyi entah di mana. Ternyata Semeru yang gagah perkasa sedang tidak baik-baik saja Orang-orang melarikan diri menyelamatkan nyawa Anak-anak tak jadi pergi mengaji dengan ceria Suasana karut-marut semua menjerit Menyaingi bunyi letusan Semeru yang mencekam Seketika semuanya luluh lantak Semeru menjarah semuanya Pohonan hijau, rumah-rumah penyimpan cerita, teman hidup, semua tertutup abu Isak tangis bersahut-sahutan, ribuan doa berkepanjangan Luka mereka lebih dalam dari bait-bait ini, lebih pilu dari kesedihan yang tampak Mana aku harus pulang nanti, bagaimana cerita hidupku setelah ini Rumah baru tak akan sehangat yang dulu Dan sarapan hari esok tak akan selezat di meja makan rumahku yang telah hancur Mereka terus bergumam seperti itu sambil memungut cerita dari puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah Disimpan dalam saku dengan tangis haru Bawa pergi dengan ikhlas yang berjuang untuk tulus. Mereka pun melihat kembali Semeru yang berwajah baru. Bermunajat pada tangan-tangan kuasa yang tak terlihat. Semeru, redamkan amarahmu. Cepat pulih, indahlah kembali seperti dulu.